Boleh saya titip pesan ya Dan saya sangat serius untuk menyampaikan ini Kalau Allah anugerahkan titipan anak Baik terlahir dari rahim anda yang perempuan Ataupun Allah titipkan lewat sisi yang lain Demi Allah saya katakan Kalau mau ngajarin ngaji Tolong alfatihahnya anda sendiri yang ngajarkan Walaupun cuma bismillahirrahmanirrahim Tolong ajarkan Karena itu akan ia bawa seumur hidupnya Dan 17 kali dia akan bacakan dalam hidup ini Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain Ajarkan rilisan Anda, begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidupnya mengalir pahala untuk Anda.